Halo sahabat elektronik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sahabat, kali ini saya akan berbagi tutorial ya seputar uh, pengeras suara ya atau tepatnya adalah toa yang sering dipakai untuk di masjid ya sebagai pengeras suara Baiklah sahabat, di sini saya akan uh, memberitahukan cara pergantian 10 uh, toa ya ada pun untuk bawaannya ini adalah 25 watt ya maksimal. Di sini ada 25 watt 16 ohm. Rencananya kita akan menggantinya dengan yang 50 watt ya, karena seringkali untuk spool yang 25 watt ini seringkali tidak tahan ya. ataupun tidak kuat karena daya maksimalnya hanya 25 watt. Mungkin dengan kita mengganti spool dengan yang daya 50 watt, mungkin sedikit lebih awet ya. Oke sahabat se sebelumnya saya sudah membuka ya membuka untuk corongnya saya sudah membukanya sekarang kita tinggal uh, membuka bagian penutup bagian bawah ya. oke sahabat sepertinya untuk spool tua ini ya sudah diberikan uh, satu buah kapasitor ya mungkin ini tujuannya untuk uh, menghindari supaya agar spool uh, tidak mudah hangus ya atau rusak. Namun kenyataannya di sini untuk kapasitor seperti ini masih belum efisien ya bisa uh, memaksimalkan suara yang diterima oleh spool. Baiklah sahabat di sini langsung saja kita mengganti ya. Namun terlebih dahulu kita akan bongkar ya untuk uh, keempat baut ini. Oke sahabat, setelah terlepas seperti ini dan untuk sepulnya sudah kelihatan ya, Di sini untuk bawaan standar ini berwarna agak kuning-kuning ya, agak kuning-kuning ya, ini dengan daya 25 watt ya. Oke sahabat, terlebih dahulu kita akan ukur ya, untuk resistansi sepul ini. Oke, okay, benar saja sahabat di sini untuk uh, kawat sepulnya, ya, kawat gulungan sepulnya sudah putus ya, terdeteksi putus. Setelah kita analisa ya pada bagian uh, lilitannya ini terdapat di sini ada goresan ya atau gesekan di sini. Bagian disini terdapat gesekan. Ini biasanya berdasarkan pada dinding sepul ya, dinding magnet di sini. Di sini terdapat ini ya, ada warna-warna hitam di sini. Ini biasanya bergesekan, ya. Yang perlu diperhatikan di sini saat pemasangan sepul, diusahakan usahakan pada uh, bagian uh, dalamnya ini atau tempat masuknya sepul ini, diusahakan harus bersih, ya, bersih dan uh, bersih, karena menghindari supaya sepul itu tidak bergesekan. oke sahabat untuk cara pembersihannya itu sangat mudah ya sediakan untuk lakban seperti ini ya kita potong secukupnya saja kemudian kita akan gunakan lakban ini untuk membersihkan bagian eh, tempat sepul ini masuk ya. ya seperti ini sahabat gue sahabat terlihat di sana ya untuk karatnya itu terangkat menggunakan uh, lem ini. kita akan masukkan seperti ini lemnya, kemudian kita gosokkan ya pada dinding magnet ini untuk membersihkan sisa-sisa uh, kotorannya. karena kotoran ini nanti akan mengganggu ya, mengganggu pergantian 10 ya dan mengakibatkan gesekan ya pada dinding ini oke sahabat setelah dirasa cukup ya oke terlihat di sana kotorannya terangkat ya menggunakan lem oke sahabat setelah dirasa cukup ya kita akan coba bongkar ini 10 penggantinya untuk spool yang daya 50 watt ini seperti ini ya sahabat, berwarna merah ya. Ini untuk daya 50 watt ya, 50 watt. Oke langsung saja kita pasang ya. Usahakan uh, saat pergantian itu jangan sampai kawannya ini menyentuh pada bagian uh, dindingnya ini ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Dan ini sudah sangat pas sekali ya, sahabat. Kita sedikit menekan ya, pada bagian uh, permukaannya ini untuk memastikan tidak ada gesekan pada dinding magnet atau dinding spool Dan ini sangat pelong uh, ya ataupun uh, sangat maksudnya bagus ya. Untuk turun naiknya tidak menentu pada bagian uh, pinggiran spool, ataupun jika dikira kurang pas, bisa membalikkan seperti ini ya. Yang penting, usahakan jangan sampai uh, kawat itu kawat spool bersinggungan dengan dinding spool. Oke, dan ini sudah sangat rapi ya, sudah sangat bagus. Dan sampai di sini sebenarnya kita sudah selesai ya tinggal kita masukkan ke tempatnya Oke sepertinya di sini sahabat ya Yang perlu diperhatikan sebelah sini ya sebelah sini agak kecil kemudian di sini agak lebar ya Begitupun di sini saat pemasangannya. di sini lebar di sini kecil jadi pemasangannya seperti ini. Ya, sangat pas sekali. Oke, langsung saja kita kembali ya memasang hmm, bautnya. Oke okay, sahabat kita akan coba mengukur ya, berapa toleransi 10 ini. Ya, terlihat di sana sahabat ya. oke sahabat untuk uh, toleransi spoolnya ya sekitar 13 ohm ya ini normal ya oke sahabat sampai di tahap ini kita sudah selesai ya kita akan mengemaskannya memasang bautnya kemudian uh, memasangnya kembali pada tempatnya Oke sahabat saya kira demikian ya cara pergantian 10 uh, toa dari dukung an di upgrade ke 50an ya Mungkin dengan tutorial ini bisa sedikit membantu yang para rekan yang sedang uh, mengganti ya atau sedang uh, membuat uh, spool seperti ini. Mungkin uh, tutorial dari kita bisa sedikit membantu ya. Berkurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.